Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Derosa Auto Channel, saya dengan Dedi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengar dan menonton video-video Derosa Saya doakan semoga teman-teman diberikan kesehatan, diberikan kelancaran usaha dan dipermudah dalam segala urusan Amin, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin dan buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi yang bermanfaat Insya Allah, mudah-mudahan seputar otomotif atau lingkungan sekitar Buat teman-teman juga yang showroomnya mau direview atau mobilnya mau dibantu pasarkan Bisa menghubungi saya di kolom deskripsi agar saya bisa menjual dan bisa mereferensi Nomor teleponnya ada di deskripsi teman-teman dan kebetulan saya mau update stoknya di showroomnya Koko Acai bersama pic nya yaitu Bang Elo Assalamualaikum Bang Elo Waalaikumsalam Nah Sehat gimana kemarin ya Bang? Baik-baik Alhamdulillahirrahmanirrahim Bang Elo uh, Kita lagi mau update stok ya Kira-kira ada berapa unit Bang kira-kira? Kita untuk saat ini di sini mungkin ada 16 ya. 16 unit. Wow, luar biasa. Nah, teman-teman ada 16 unit. Rata-rata mobilnya bagus-bagus semua ya, insyaallah. Tahun-tahun muda semua. Yep. Mudah-mudahan ada teman-teman yang dibutuh, yang teman-teman cari yang ada di sini. jadi skip-skip ya, teman-teman. Yuk kita mulai yang mana, Pak? Begitu, Pak. Mungkin yang ini dulu, kayak kita punya mobil batu hijau unik Waduh, banget ini keren nih sembilan ini tahun 97 tahun oh, 97? 97 full ori banget kijang apa nih bang? ini kijang SGX SGX bensin AC ya? AC double bensin oke okay. pokoknya keren banget lah mm. bagus banget No gak ada dempulan apa-apa orisinil? orisinil SGX SGX tahun 2000 eh 9, tahun 9 97 tahun 97 bertransmisi manual Betul. transmisi manual SGX tahun 97 teman-teman mobilnya masih full orisinil orisinil gak ada dembulan sama sekali, gak ada dembulan sama yang gak bekas banjir oh. gak bekas napur gak ada bang. pokoknya boleh dicek wow. sini kalau kilometer kalau kilometer di 100ribuan lebih lah lebih normal normal ya pemakaian normal tapi oh nggak ada depulan teman-teman full ori ya, sini loh Boleh dicek langsung di sini. Boleh cek langsung ya yeah. Pajaknya berplat genap alamat SNK daerah Jakarta Barat teman-teman Dan untuk pajaknya di bulan September 2023 Tuh. Pajaknya hidup ya Tuh, Hidup, panjang wow. Ini mobilnya garing banget nih Bang Oh garing banget ini full ori semua ini Bang kasih harga terbaik Bang buat konsumen Oke okay. Kita sih buka harga di enam puluh lima, enam bisa nego, bisa nego enam puluh jutaan temen-temen tersedia di sini mobilnya bagus banget full original, itu yang penting tinggal harganya aja ya bang okay. ya. Betul. Tapi nggak bisa kredit ya bang ya? Langsung Lu Bisa kredit. lah mobil kayak gini, betul. Oke okay, selanjutnya bang. yang ini dulu nah, boleh ini Jazz yes. ini Honda Jazz yes. Honda Jazz tahun berapa nih bang? tipe S 2019 tipe S ah. 2019 ya nah ini pajaknya Ganjil ya alamat SNK daerah Jakarta Pusat ya betul dan untuk pajaknya di bulan November panjang ya bang Kilometernya berapa bang? kilometernya baru 34.000 ribu. 34.000 ribu, sampai selanjutnya bang? Set. full set juga ada? full set kan. wow mobilnya bagus Jazz yes, tipe S Matic 2.000 19 19 Mobilnya cuamik banget nih teman-teman ban-ban masih tebel bodinya masih orisinil nih ya kayaknya kelihatannya ya. Yeah. Hampir semuanya mayoritas orisinil Nah, ini open price di berapa, Bang? Di OTR kredit 205. 205. 205 teman-teman. Pokoknya teman-teman ada penawaran ajuin aja ke Bang Elo ya. Yeah. Nah, tapi sebelumnya Bang Elo mohon disebutkan nomor teleponnya Bang Elo. Oke. Okay. Nomor telepon saya di 052 1324 8800. Nah, nomor telepon Bang Elo tersambung via WhatsApp. Buat teman-teman yang kepo, penasaran mau negosiasi langsung japri ke Bang Elo. Nah, Allah. Mudah Mudah-mudahan Bang Elo fast respon. Mau kredit teman-teman langsung ya. aja ya japri ya. Tinggal kita hitungin. Tinggal sih. dihitungin. Oke, selanjutnya Bang. Oke. Nah, ini udah laku ya, Bang? udah laku udah ini laku, udah terima. pas banget ini udah laku nah yang ini bang Yaris Yaris ini STRD 2019 STRD 2019 nah, manual Matic ini Matic Matic 2019 teman-teman mobil muda lagi ini KM baru 20.000 20.000 orangan bener orang oh berplat ganjil untuk alamatnya Tangerang apa? Ini kemungkinan alamatnya ini kabupaten Kabupaten ah, Kabupaten Tangerang kabupaten ya? ya? Bukan Tangerang Serang nah. ya? Nah teman-teman nah. ya, Pajaknya juga November berplat ganjil November 2023 ya teman-teman Warna silver tipe S Automatic tahun 2019 Kilometernya baru puluh 20000 Uh, saya Mantap banget ini mobil Ini mah bekas rasa baru bang Iya Mobil rasanya. second rasa baru Bener ya. Bekas rasa baru Bang kira-kira harganya berapa bang? Ini harga kasihnya kita buka di 245. 2.45. Masih nego ya, Bang ya. Pokoknya eh, nego sampai, sampai jadi ya. Sampai berdarah, Bang. <laughs> Jangan berdarah, Bang. Sakit, Bang. Terberiang. Oh, donor darah boleh, Bang. <laughs> Oke, ya teman-teman, harga segitu baru penawaran open press aja ya. Teman-teman ada pengajuan langsung negosiasi. Mudah-mudahan bisa deal, bisa jadi rezekinya teman-teman, bisa jadi rezekinya Bang Ello. Oke, selanjutnya, Bang. Oke, kita punya Avanza. Nah, Avanza. Avanza 2000 berapa nih, Bang? Ini 2012, GMatic. GMatic 2012. 2012. Kilometernya, Bang? KM-nya baru 1.200. 100 120. Ribu. 120.000. Berplat ganjil untuk pajak hmm, Tangerang Kota. daerah Tangerang Kota. Untuk pajaknya di bulan April 2023 oh, ya. bulan. Apa sama perorangan ya? Oh. Tangerang Kota loh. Kilometernya satu ribuan tahun 2012 ribu bertransmisi automatic warna silver perorangan. Orangan pasti mobil juga bagus ya, Bang? Ya, lampu-lampu oh, masih bening, pokoknya masih bagus. Ini ah. cuman, -cuman kehujanan aja, teman-teman. Harganya berapa, Bang? Ini untuk harga cashnya, kasih yang bagus, Bang. Ah, kita kasih yang bagus itu seratus dua nego ke sini, nego ke sini, nego seratus masih nego dong. Masih nego lah. Nah. Kalau dia mau kredit, kita kasih murah, kasih murah ya, pasti turun, pasti ya. turun, ya. turun lagi ya, pasti. Tapi 120 dua turunnya banyak kepada kita Bang kira-kira Bang. Ya, itu kan nanti gimana tarungnya lah eh, nanti. Tarungnya. <laughs> Pokoknya teman ini mobilnya bagus, saya udah lihat. banget. Tinggal harganya aja, teman-teman. Bang Elo buka 120, ini baru open price, jangan ya, kaget. Kalau dinego misalkan dinegonya 110 apa kalau emang dulu ya insyaallah jadi rezekinya ya teman-teman ya. Gitu. Oke, selanjutnya Bang. Siap. Ini Nah, ini punya Mobilio. Baru datang nih, Bang. ya Ini Mobilio tahun 2017. 2017. Tuh. Tipe. Tipenya SCPT. SCPT ah. 2017 SCPT yang sudah all new ya, Bang ya. Yang facelift. Betul. Dia berarti udah digital AC-nya ya. Digital semua. AC digital warna putih berplat genap, teman-teman. Pajaknya -teman. hmm, Februari. Kota. Alamat SNK Tangerang Kota. Ini mobilnya aman enggak bekas laka ya Bang? Enggak bekas banjir. Enggak ada. Tahun 2017 ada. nih, teman-teman. Mobil bagus. beneran ini yang punya orang palem semi Rumah Madrid sini. Baru banget di Baru bahaya, banget ya. Masih anget nih, teman-teman. Ya. Masih pada kotor, belum di salon, belum diapa-apain Bang, kilometernya berapa, Bang? Kilometer sih di 47.000. 47.000. tuh teman-teman 1 47.000. Kira-kira harganya berapa, Mas? Kita sih bukan di 180 nego lah. Atau mau nego? Ah. Mungkin deal-dealnya 160 dikasih enggak? 170 175 lah. 170-an ya kurang lebih ya. 170 teman-teman tuh. Yang, yang penting mending puas. Nah, yang penting customer puas. Kita kasih puas. yang terbaik. Kasih yang terbaik. Pokoknya harga di Mahal sini relatif enggak jadi masalah kalau itu bikin, pokoknya teman-teman gak usah khawatir harganya memang Bervariatif teman-teman tapi insya Allah mudah-mudahan teman-teman kena nih sama mobilnya Srek langsung nego aja, Betul. pokoknya nego sampai keringetan yang penting gak darah Oke <laughs> <laughs> <laughs> <yukai>, bang, kita lanjut okay. bang. Kita lanjut lagi. Nah tuh teman-teman ada lagi free nih, Frit. ini free mobil paling dicari orang ya bang ya. tahun berapa bang? Ini 2013. 2013. SD? SD. SD. Nah, yang standar. AC double. AC double. AC double. Wow, facelift. Warna grey, Warna gray. Pokoknya buat juga keluarga juga. oke banget lah. Benar, benar, benar. Pokoknya ini mobil kacang goreng dicari orang dan sangat menjadi mobil yang sangat viral ya. Betul. Wow. Mobil lagi diburu sama mobil orang. -orang. Mobil orang. Berplat ganjil untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota iya. Pak Tangerang Tangerang Kabupaten ini Tangerang Kabupaten Pasar Kemis Pasar Kemis nah, kilometer berapa Bang kilometer itu di 140-an. puluhan 140 satu empat ribuan dua di PSD pajaknya di bulan September 2023 ribu dua berplat alamatnya STNK daerah Tangerang ke Pasar Kemis Mobilnya masih bagus, bagus banget. banget, sudah oh, AC double blower. Siap pakai lah. Harganya bang, kasih yang bagus bang Biar konsumen okay. langsung datang ke sini bang, langsung nyari Abang. Kita dapat satu enam lima. Satu enam lima. Tapi misalnya nego dong. Iya lah. Pego pego dikasih gak bang? Mohon izin. Bang. nah ini kalau kalau pego kita belinya aja udah seratus lima puluh. Oh, seratus lima puluh? Oh, Jujur aja oh, ini. Jujur aja. Jujur aja. Oh, soalnya dia uh, kemarin uh, track in sama pas dua ribu dua puluh. Oh. Jadi yes, kita yes, yes, yes. ya biasa kalau pelanggan kan kita asal cari lebih. Ya. ya. Nah, teman-teman di open price 170 masih bisa nego. Pokoknya teman-teman datang ke sini langsung sama Bang Elo. Ya. Mobilnya rekomendasi bagus, aman dari laka dan Man. aman dari banjir serta bergaransi ya. Bergaransi pastinya, dong. Garansi mesti Pokoknya pastinya kalau masalah garansi kita tanggung jawab penuh sini. Betul. Oke, selanjutnya, Bang. Oke. Ini. Nah, bang ada lagi nih mobil bagus banget nih bang nih warna toklat apa nih bang merah, merah bata apa merah bata, apa bata ya oh, merah Expander bata. Cross tahun bata. berapa nih bang 2021 2021 bekas rasa baru juga <laughs> ini tipe tipe paling tertinggi paling nih. tertinggi Expander Cross ya nah ini dimana platnya ganj berplat genap hmm. Pajaknya di bulan November 2023 untuk alamat SNK daerah Depok ya. Iya, betul, JKO, JKO, JK, Bang JKI, JDQ. Iya. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer ini masih di 40.000-an. 40000 ribuan. 40 atas nama perorangan, Mas. Teman-teman yang butuh cari mobil ini bisa cash atau kredit. Harganya berapa, bang? Harganya sih untuk kantor kredit 285. 285, tapi nego ya. Nego sampai ya. Pokoknya teman-teman Harga yang dibuka, jangan kaget. Yang penting nego aja, dateng. Sebelumnya telepon dulu, nego di sini. Insya Allah, Bang Elo bisa bantu. Bisa bantu, bisa ajuin. Ya. Yang penting jadi dulu aja dah. Ya. Yang penting telepon telepon aja. Mobilnya bagus, nggak ada dandan ya Bang ya? Nggak ada. Tinggal pokoknya, pakai ya? Pokoknya tinggal pakai, tinggal, tinggal pakai. bersihin lagi, poles lagi. Betul, betul, betul. harga cash on the road-nya ini sekitaran... 400-an ya tiga setengah ya 300 ratus lebih tiga ratus lebih tiga empat tiga empat berapa oh bang? iya iya, iya. oke okay, rekomendasi selanjutnya bang nah teman teman ada lagi nih mobil Leo lagi mm. mobil Leo lagi Honda mobil Leo tahun berapa bang dua juga sama 2017 juga sama wow bang ini pajaknya di berplat ganjil untuk yeah. alamat SNK daerah Jakarta Selatan dan pajaknya di bulan September 2023. Nah, teman-teman, kilometernya berapa, Bang? maaf. 64. 64.000, ribu, 60.000-an ya. Yeah. Masih sangat minim pemakaiannya nih, teman-teman, untuk mobil tahun 2017. Do. Karena sudah terkait sekitar 5 tahun 5 lebih. 6 tahun. 6 tahunan ya. enam tahunan kilometernya baru 60.000. Rekomendasi. Perorangan ya, Bang? Perorangan Harganya, Bang? Harganya sama sama, tadi. sama, sama, sama yang tadi. tadi. 170 an. Ya 175 sampai Satu, 180 180 Satu delapan puluh. buka harga 180 Tapi teman teman jangan kaget. Tapi kalau dia sok kita turunin lagi. <laughs> ya, teman -teman. <laughs> Pokoknya gak usah khawatir. Oh harga mau boleh tinggi namanya iya buka lho. kan ya. Namanya oh, buka. Namanya buka. Tapi teman teman dateng telepon datang aja tawar langsung sama bang elo. Teman teman banyak yang beli di sini loh. Bener bener. Saya merhatiin showroom di sini. Bukannya doang lama, bukannya doang tinggi. Tapi ujung-ujungnya jadi. Jadi, uh -uh. insya allah jadi. Karena harganya itu bervariatif. Betul. Betul. Oke okay, bang, selanjutnya ya. bang. Ini kita punya ras okay. STRD tahun 2019. Oke. Okay. KM 52.000. Ribu. 52.000. Ribu. Servis record asli perorangan. Tangan pertama ini dari baru. Tangan pertama dari baru, Iya Ini istimewa banget mobil, oh. Cuman belum ada jodohnya aja nih. Iya, Iya iya iya berplat genap ya teman-teman pajaknya di bulan Mei alamat SNK daerah Jakarta Selatan ya. Tuh. Warna hitam SDRD 2019 bertransmisi otomatis kilometernya masih sangat rendah. Di Lebang. Harganya berapa bang? Jangan mahal-mahal bang. Ntar okay. bang pada jatuh kita, bang. Kita buka di 240 itu. 240. Itu. Nah. 240 nego ya. Nah, Tuh masih relevan lah ya teman-teman. Iya. 240 masih nego. Tahun 2019 mobil juga bagus kok. Iya. Enggak kecewa lah, Bu. Enggak kecewa, bener, bener, bener, bener. Pokoknya full ori banget, full ori banget ya, Bang. Full ori, full ori. No bener -bener. bebas ba banjir, bebas nabrak. Pokoknya bebas banjir, bebas nabrak. Teman-teman gak usah khawatir, langsung nego. Bisa cash ataupun kredit. Kredit yang kredit yeah. pun dikasih. Bang atau leasing yang bagus ya? Bunganya Panik bagus. Kita murah. turunin, betul. Heeh, kecil. DP-nya bisa goyang lah, betul. bisa sesuai dengan budget sesuai ya. Budget yang ada di kantor Budget teman-teman. <laughs> Oke, okay, selanjutnya, Bang. Oke, okay, kita punya Lexus. Lexus. Ini Wabu. 2015. Mobil mewah nih, Bang. Mewah banget. Mewah banget ya nah, Texas 2015 15 AM 67000 67000 Ya ini tipe paling tertinggi NX NX ya oh, Turbo 2000cc 2000cc Wow Kilometernya? Kilometernya 67000 67000 2015, 2015 Tipe NX ya? 2000cc 2000cc nah, Turbo ya Dur Turbo jarang-jarang ada di sini loh nah, ini mobil langka banget bang. langka ini imut Lexus imut ini iya bener-bener udah kayak spander ya iya ini berplat berplat Selatan. ganjil nah. berplat ganjil pajaknya di bulan Mei untuk alamat SNK daerah Jakarta, Jakarta -Selatan, Selatan ya Bang ya betul korangan juga ya Bang ya betul sekali kilometernya rendah men 60.000-an tahun 2015 waduh udah 8 tahunan ya betul sekali warna silver silver silver super manis lah masih ori bang ori banget ori ori ori, ori. pulori teman-teman uh, yang budgetnya untuk premium nih ada di sini ada di sini harganya berapa Bang ini kita buka di 480 480 oh. tapi nego dong nego, nego sampai di, di itu teman-teman 480 nego nego aja dah pokoknya iya, nego mau menemukan nego nego bener nah ini ada okay. juga nih kita punya Nissan Juke ini istimewa banget istimewa ini... banget ini pengeluaran terakhir 2017. 2017. Tipenya ah, Tipenya ah, Rx. RX. RX tertinggi ya? Tertinggi. Duh, banget ini. 2017 KM-nya baru 60.000-an. Ribuan. 60.000-an. Ribuan. 60.000-an. Ribuan. Asli ini. Nah, ini teman-teman, Jog RX tahun 2017. Plat ganjil. Untuk alamat SNK daerah Jakarta Pusat ya, Bang. Betul. Dan pajaknya Agustus 2023 panjang atas nama perorangan ya, Bang. Betul oh, sekali. Mantap ya. ya. banget 60.000-an loh 2017. Tuh! Bagus banget! istimewa banget boy. Istimewa ya? Full oh. original ya bang? Full original. Rata-rata yang dijual di sini full original ya teman-teman. Jarang yang sudah di repair. Tuh. Jarang. Kalaupun ada pasti di -konfirmasi. Harganya berapa bang? Ini kita buka di 195 195 Ego. Nego. 2017 keluaran terakhir. Mobilnya bagus banget. Karena udah gak keluar lagi ya? Udah gak keluar Nissan Sanjo. Bener. Udah, pokoknya teman-teman cocok mobilnya. Oh mobil sih pasti cocok, cocok. tinggal harga. nggak <laughs> ya, cocok. Harganya. Pokoknya datangnya ke sini langsung dinegoin. Uh, uh, Oke, okay, selanjutnya bang. Oke, okay, ini kita punya Pal Fire. Pal Fire. Ya, Pal Fire dua ribu lima belas juga. Dua ribu lima belas juga. Nah, ini tipe SG yang tertinggi. Tipe yang SG. SG yang paling lengkap banget. Paling lengkap banget. KM-nya enam puluh dua ribu. Enam puluh lima. ribu. Wow, Pal Fire tahun dua ribu lima belas ya. Kalo ya, kilometer 62.000, berpelat ganjil untuk alamat SNK daerah Jakarta Pusat tuh. Pajaknya di bulan Mei. Nilai pajaknya berapa sih kalau mobil ginian? Ada? Kalau mobil kayak ginian kira-kira 12, ya? 12 ya, 12 bisa. 12 sampai 15an ya, rentangnya ya. 12 jutaan. Eh, si, kilometer 62.000, mobilnya juga bagus, well fire Ya untuk medium low ke atas ya. Iyo, <laughs> untuk menengah ke atas. Menengah ke atas. Nah. Harganya berapa, Bang? kita sih buka di 535 535 masih worth it loh teman-teman e. tahun 2015 fire kita tertinggi. nggak ada dandan nih bang udah tinggal bawa pulang tinggal ini. bawa pulang ya original semuanya bang full ori full ori kalau, kalau teman -teman. mobil kayak gini kalau yang enggak full ori di konten Benar, benar-benar. pokoknya nih mobil premium dijamin full original untuk harga tinggal negosiasi langsung ada lagi bang oke okay. cukup sudah nah berikut teman-teman yang telah kita sampaikan semoga review ini bisa bermanfaat buat teman-teman bisa merekomendasi dan bisa mereferensi kurang lebihnya saya mohon maklum dan mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan tutup mobil hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dari Rosa Auto bang elo dari mc motor oke okay.